Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rina Di dalam Rina's channel Pada vlog kali ini Saya akan uh, Berbagi pengetahuan ke teman-teman sekalian uh, tentang nama-nama um, kendaraan dalam bahasa Bugis, cek dan nama-nama hari dalam bahasa Bugis. Yuk, simak yang pertama: mobil bahasa Bugisnya Oto. motor bahasa bugisnya motoro beca bahasa bugisnya beca kapal laut bahasa bugisnya kapala pesawat bahasa bugisnya Kepala lutu pesawat, kepala lutu selanjutnya uh, sepeda, bahasa Bugisnya sepeda, uh, selanjutnya. Truk bahasa Bugisnya otolopo atau mobil besar otolopo um, apalagi ya uh, kereta api bahasa Bugisnya kareta keret kereta api Nah itulah tadi nama-nama e, kendaraan dalam bahasa Bugis versi saya ya e, Kalau ada teman-teman yang mau menambahkan e, silahkan komen di bawah ya saya tunggu 10 profesi dalam bahasa Bugis cek. Yang yang pertama petani bahasa Bugisnya pagalum. Yang kedua guru bahasa Bugisnya guru. Yang ketiga polisi bahasa bugisnya polisi yang keempat bahasa bugis yang keempat pekebun bahasa bugisnya pak dare tukang selanjutnya yang kelima tukang ojek bahasa bugisnya panggung ojek, tukang ojek bahasa bugisnya pak ojek. selanjutnya tukang beca, bahasa bugisnya pak beca. pedagang bahasa bugisnya pedangkang, pedangkang. jadi kalau Pedagang Besar Bahasa Bugisnya Pedang Kalopo Dokter Bahasa Bugisnya Doktoro Supir Bahasa Bugisnya Supiri Dan terakhir Pemain Bola Bahasa Bugisnya Pak Golok Kita lanjut ke nama-nama hari dalam bahasa bugis versi Rinas China. Yang pertama, Senin. Bahasa bugisnya Seneng. Selasa. Bahasa bugisnya Selasa. Rabu. Bahasa bugisnya Arabang, Kambisi. Kamis, bahasa Bugisnya 'kambisi'. Jumat, bahasa Bugisnya 'juma'. Juma, Sabtu, bahasa Bugisnya 'satu'. Minggu Bahasa Bugisnya aha Hari Minggu So aha. Hari Senin So Seneng Hari Selasa So Selasa Hari Rabu So arabang. Hari Kamis Eso Kambisi Hari Jumat Eso Jumat Hari Sabtu Eso Satu Hari Minggu Eso Aha Oke teman-teman Nah, itu tadi nama-nama Hari dalam bahasa Bugis Versi saya ya uh, kalau ada teman-teman yang menambahkan, silahkan komen di bawah. Uh, oh iya, yeah, uh, nama hari hari eh apa? Nama hari nama hari di daerahmu apa? Komen di bawah ya, kita sharing share dan saling berbagi pengetahuan. Dan sekali lagi, ini bahasa Bugis versi saya ya, yang sering saya gunakan sehari-hari di rumah dan di lingkungan sekitar saya. Uh... Teman-teman, kalian pernah pernah tidak uh, mendengar atau mengetahui atau bahkan men menghafal uh, lagu ini tentang lagu-lagu hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Nah versi saya dalam bahasa Bugis Senin Selasa Rabakam okay, Bisi Juma satu Roa Asena Asoe Oke terima kasih Thanks for watching Daa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh